Pixel tersedia layanan chat support selama 24 jam. Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Saya Iftahudin, founder PPTPixel.com. Sampai jumpa di kelas PPT Pixel. Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Let's smile for X PPT Pixel.